Di Tokopedia Tiap tanggal dua lima Sampai akhir bulan Beli apa aja Nekol banget kepeknya Belanja sepuluh ribu Bebas ongkir tempat tempatmu Selalu ada, selalu bisa Di Tokopedia Hey